Semua berlalu tanpa batas Seperti kendaraan yang berlintas tak terbatas yeah. Biarkan semuanya terlewati Beban tak menyiksakan diri untuk menyendiri Terima kasih. Batas, seperti kendaraan yang berlintas tak terbatas yeah. Biarkan semuanya terlewati Beban tak menyiksakan diri Tuk menyendiri Banyak waktu tuh kau berpikir Malah yang tepat Tetap jalani tak perlu ragu-ragu Berjalan maju, hilangkan malu-malu Lagi dan lagi kau rasakan Pahitnya hidup kau iakan Berbanyak doa usaha kau jalani saya sukses akan kau temui Mulalah ucapkan kata satu dua tiga Bersiap siaga dan teruslah kau berlari Kiri kanan temanmu kan selalu temani dan siapkan hari untuk di masa cahaya. So, Từ